Selamat siang, Mas Aryo. Selamat Pranita, Mas, Mas Raya, Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Azlan. Pak, ini, ini teman, teman yang lain nih ke bawah suasana apa nih? Ramadan nih. Iya Pak. <laughs> ke bawah suasana istirahat. Kalau pelukusah ini pengen-pengen tidur mulu nih. <laughs> oh, ya betul ya. Bunda saya tadi diingatkan. Bang varial ini tadi Pak. Oh, iya. tiduran ini tadi tiduran ya tadi. Iya ya, benar-benar nih. Apalagi hari Sabtu, tidur bangun terdekat-dekat mau cari kecil iya. Tahu-tahu sudah buka ya Pak? Belum, masih-lama nih. Baru setengah setengah jam lagi nih, enam jam lagi. Lama <laughs> okay lah. Uh, mungkin di pertemuan ini, pertemuan tugas siaga siapa tansi kan? Pertemuan kedua kita nggak ada, hadir nih ikon. Nah, jadi saya bakal ngasih tugas nih ya. Saya potensi itu ke teman-teman tugasnya nanti. Saya share di LMS lagi, saya create dulu nih tugasnya. Nah, mungkin kisi-kisi tugasnya itu yang pertama. Pengenalan dia nanti jawab soal seperti biasa aja. Jadi ada empat soal gitu. Nah itu tujuannya untuk merekap tracking teman-teman dari pertemuan satu, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Recording in progress. Dan untuk tugasnya nanti saya share di Adlink. Kita teman-teman bisa coba teman-teman. sebelum itu kita masuk dulu ke materi monsekarnya itu dengan database, <coughs> database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. untuk database sendiri saya mau nanya ke Mas Jadmiqo kali, dengan apa itu maksud dengan database? Mana Mas Jadmiqo? Halo Mas Senko. Oke, okay. mungkin diganti dengan teman siapa dengan Mas Vareal kali ya? Apa yang maksud dengan database? Baik, Pak. Saya coba ya. Kalau yang saya tahu, database itu kumpulan-kumpulan data gitu ya. yang udah. Udah terstruktur bahkan bisa udah terintegrasi satu sama lain gitu, Pak. Gitu, terima Oke, makasih. Nah, selanjutnya kita sudah paham nih dengan konsep apa itu database. Dan sekarang kita masuk ke apa itu sistem ERP. Nah, jadi di materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Nah, jadi mungkin saya jelaskan dulu secara umum ERP itu sistem yang digunakan untuk pengolahan di dalam itu ada data ada aset, ada transaksi, jadi ruang meliput untuk data itu cukup besar untuk maksud dengan ERP itu sendiri. Nah, ERP itu itu adalah aplikasi, aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah data-data tadi. Oke, okay, ini secara umum yang maksud dengan ERP. Coba kita masuk ke basis data dalam sia jadi konteks kita sekarang ini pertama itu ada basis data di dalam sistem informasi ekotansi, penprocessan transaksi dan sistem ERP yaitu enterprise resource planning. Untuk sistem informasi akuntansi. nah di minggu pertama kita sudah bahas mengenai pendekatan tradisional. Nah, jadi pendekatan tradisional ini saya teman udah udah ingat nih. Apa yang dimaksud dengan pendekatan tradisional? Nah, pendekatan tradisional itu dia berhubungan dengan levelnya tersebut besar. Nah, jadi mungkin, mungkin di sini kalau kita contohkan di suatu instansi atau suatu perusahaan ada data yang terpisah. nih. Data-data seperti contoh itu data penjualan. Misal teman-teman ada suatu toko, toko gitu nah itu pasti data penjualan, data pembelian sama data keuangan pasti pisah. nah dengan menggunakan ERP tadi atau yang maksud dengan enterprise resource planning itu teman-teman bisa menggabungkan atau mengempatkan pengolahan yang cukup akurat. nah selanjutnya itu ada sistem informasi akuntansi pendekatan berserta Nah, di samping kita menggunakan ERP kita di kita harus cocok kedekatan peserta. Nah, itu ada nama data karyawan atau di sini ada yang namanya data keuangan, data transaksi seperti kita contohkan tadi itu contoh segera nah itu toko baju Nah, itu. Jadi ada beberapa data yang dibutuhkan. Nah, data-data itu dia saling terintegrasi. Di sehingga dia menjadi satu kumpulan data yang akan digunakan oleh untuk memahami Proses perkembangan dari suatu bisnisnya tersebut, selanjutnya kita masuk ke siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data itu, kalau kita perhatikan, <coughs> seperti ini: jadi ada pendapatan, pengeluaran, produksi, dan keuangan. Nah, selanjutnya pelaporan. Nah, ini siklus secara umum dari aplikasi. <coughs> selanjutnya itu ada arus transaksi operasional, nah ini teman-teman sudah tahu nih kalau bagian ada revenue cycle, spending cycle, keuangan, dan konversi. Masuk lagi ke prosedur penyusunan laporan. Nah ini sebelumnya kita sudah pernah belajar voucher, jadi saya teman-teman sudah mulai paham baca dari diagram voucher ini. Nah, untuk yang seperti laporan eksternal simbolnya seperti ini nah ini merupakan simbol dari report atau laporan nah, laporan laporan nah ini simbol dari proses nah ini simbol dari dokumen nah jadi simbol dokumen ini kan dokumen dan bukti pembukuan laporan eksternal laporan internal nah simbol dari seperti ini ini merupakan simbol dokumen report. Nah ini bisa jadi dokumen terreport Nah contoh kalau di sini laporan eksternal. Nah kalau laporan eksternal ini ada tiga laporan, berarti di belakangnya ini ada lagi nih garis seperti laporan lagi gitu. Jadi di sini ada kayak tiga bagian yang di di apa? Digabungkan gitu. Jadi ada kayak tiga surat. Nah, boleh coba cek nanti di flowchartnya, siapa? Oke, karena ini kebetulan yang dibutuhkan laporan itu bisa. Laporan eksternal dan laporan internal. Tapi kalau laporannya itu satu, laporan eksternal, tapi dia butuh dua laporan eksternal. Nah Berarti dia ada dua bagan nih. Satu lagi di belakangnya ini ada gambar seperti ini. Oke, kalau... Nah, kalau dia ada dua laporan, dia ada gambar lagi nih di belakang ini. Yang teman-teman pernah lihat seperti ini. Nah, ini kalau dia dua laporan. Nah, kalau dia ada tiga seperti ini. Tapi kalau ada data skip 4, 5 dan 6, dia cukup dibikin dua ini aja, dua laporan. Nah, ini contoh kalau laporan eksternalnya itu ada tiga rangkap antara di sini kan kalau kita perhatikan di PowerPoint-nya tadi itu kan untuk laporannya itu dua ada dua laporan internal dan laporan internal masing-masing itu satu rangkap nah laporan ini itu diberikan ke sini kejadian ekonomis nah itu maka menghasilkan transaksi bisnis nah ini contoh dari penyusunan laporan keuangan Okay, kita coba masuk lagi ke ERP. Nah, ERP itu perangkat modular rancang untuk integrasi area fungsional. Nah, jadi itu seperti ERP itu suatu aplikasi yang digunakan oleh apa? namanya itu digunakan untuk proses pembelajaran atau proses perhitungan. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau coba ERP itu juga bisa dengan download aplikasinya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ERP itu perangkat lunak yang digunakan untuk melancarkan proses keuangan dari suatu perusahaan. nah teman-teman kalau menggunakan ERP itu biasanya dia ada levelnya ada yang nama itu nanti akan ada level tier satu tier dua ada lagi nanti nama itu government nah itu harus diperhatikan setiap ya, tingkatan levelnya karena <tuh> kebetulan saya belum download ERP dicoba atau teman boleh coba nih untuk instalasi aplikasi ERP nah setiap level nanti atau tingkatan yang ada di ketika teman-teman menggunakan aplikasi ERP, nah itu tergantung dari teman-teman nih. Karena <coughs> ruang lingkup pekerjaan kita itu hanya sebatas satu perusahaan satu Nah, itu bisa menggunakan tier satu atau kompermen seperti levelnya. Ketika kita melakukan standarisasi, karena kalau semakin besar standarisasi kita, maka modul di dalam ERP itu cukup banyak. Gitu. Nah, jadi kita pakai nah untuk detailnya kita bakal tunjuk nanti buku panduan ERP nah mungkin nanti untuk editor yang kita gunakan atau aplikasi yang kita praktekan itu sangat bisa digunakan yaitu ERP nah ini selanjutnya manfaat dan fungsi dari ERP terus ada lagi karakteristik dari ERP Seperti yang saya bilang tadi, ERP itu dia adalah software. Software itu yang dirangkai untuk digunakan di suatu perusahaan. Nah, jadi dia ini berbasis desktop itu instalasi. Nah, ERP ini sendiri dia sifatnya itu client server. Oke, okay. mungkin dari teman-teman dapat nyantain dulu nggak nih mengenai database dan dijawab menggunakan transaksi sistem ERP. Oke, okay, cukup kasih Pak. Terima kasih okay, Pak. Eh boleh Pak Zulan? Eh buat masih. Maaf bah, baru sempurna tadi agak ada gangguan. Eh uh, mengenai ERP Pak Jalan. Uh, RP ERP sendiri kan sebuah sistem yang dibangun untuk ini ya, manajemen perusahaan intinya Pak yang, yang terintegrasi antara laporan uh, keuangan, penjualan, produksi atau manufaktur uh, dan lain-lain, Pak. Ya. Eh uh, ERP sendiri eh, bisa terkoneksi dengan sistem e-commerce. Apa enggak ya, Pak? Ya, itu sudah ya. saya, Pak. Eh, begitu sih, Pak. Oke, bentuk seperti maksudnya ini, ERP itu apa bisa connect dengan e-commerce gitu ya? betul Pak ini e-commerce nya abis jenis aplikasi e-commerce atau iya Pak selama ini ya mungkin kalau yang saya pahami ERP itu kan ya proses dari ini ya integrasi dari manajemen perusahaan itu sendiri kemudian mungkin yang berbasis ya bisa masuk ke semacam penjualan iklan bisnis dan lain-lain seperti itu ya maksud saya ERP sendiri itu bisa terkonek dengan ini ya e-commerce kayak semacam perusahaan Alibaba atau lain-lain gitu ya ya kalau di Indonesia kan ada Topet seperti itu pak. You, mas CMO. Atau Pak Nah, teman-teman di sini diminta bantu jawab bukan Apakah di ERP itu bisa terkoneksi dengan e-commerce? Iya, saya coba jawab. Ya, gimana, Mas. Ya? ya tadi pertanyaan Pak Jatmiko kan apakah ERP bisa terintegrasi dengan eh, platform e-commerce gitu ya Pak Aslan ya. Iya, benar. Tadi contohnya Pak Jatmiko Tokopedia pak, kalau menurut saya sangat bisa pak, karena kan kalau dari materi kan sebenarnya ERP ini mendukung atau mensupport semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Dalam hal ini kan Tokopedia sendiri itu kan merupakan PT ya pak ya, di dalamnya ada berbagai divisi. Nah, termasuk nanti misalnya di divisi itu misalnya ada divisi apa istilahnya itu ya? Uh, supply chain Pak, ya, uh, terkait stok dan lain-lain atau kalau Tokopedia itu kan sebetulnya dia nggak, nggak, nggak, nggak, nggak menyediakan barang ya Pak minimal ini Pak, uh, divisi financialnya itu uh, yang dari ERP itu mestinya dia bisa connect ke platform e-commerce-nya Pak misalnya uh, berapa jumlah fee hari ini Pak dari sekian transaksi lalu uh, mungkin kalau ada apa itu Pemasukan ya Pak, yang lain itu mestinya antara sistem ERP-nya Tokopedia sebagai perusahaan dengan platform Tokopedia sebagai e-commerce dia ada koneksi, Pak. Seperti itu Pak Azlan. Mungkin, Pak? Yuk, Pak nah, jadi kita perlu nih ERP. ERP itu kan suatu aplikasi rata-rata yang digunakan untuk maintenance proses keuangan di suatu perusahaan. Nah. Terus bagaimana dia menghubungkan ke aplikasi lain. Jadi di sini kan dia integrasi ke aplikasi-aplikasi commerce yang ada. Nah, jadi di ERP itu sendiri dia ada koneksi menggunakan API gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu API, nanti dia bakal menghubungi melalui API. Atau dari si e-commerce-nya sendiri dia menyediakan layanan seperti ip tukar nah jadi seperti layanan API yang digunakan untuk integrasi ke ERP-nya masing-masing nah jadi untuk sekarang sebenarnya itu sudah terdekerti semua baik itu ke Komedia mungkin ke Walapa atau Kalibaban nah, tapi dengan syarat itu pasti harus dengan akun yang benar-benar enterprise atau bisa dibilang yang berlisensi karena kan kalau kita menggunakan koneksi atau integrasi ke ke e-commerce atau ke sanksi lain, nah itu pasti dia membutuhkan suatu yang namanya itu seperti tensi atau mou antara jaminan kerjasama gitu antara satu entitas dengan entitas lain. Nah jadi dari ERP itu sendiri dia ada menyediakan layanan yang namanya itu e-pitocart Tukar itu nanti bakal didapatkan dari si Tokopedia atau e-commerce commerce lain. Nah itu bakal diintegrasikan. Nah untuk integrasi itu samalah kayak seperti teman-teman menghubungkan Google Drive ke laptopnya gitu. Mungkin integrasi yang bersama seperti itu. Nah untuk ERP itu sendiri nanti setelah terhubung maka di situ dia akan memunculkan semua rekap data penjualan teman-teman karena kan di ERP itu sendiri kan ada yang namanya itu seperti rekap data penjualan pembelian gitu nah, di sana juga tersedia macam-macam fitur yang ada <tuh> seperti itu nah untuk detailnya mungkin kita harus download ERP mungkin teman-teman di sini ada yang mau coba nggak nih untuk download di aplikasi ERP <tuh> agar minggu depan kita bisa coba implementasikan yang udah punya mungkin ada yang punya Tokopedia atau aplikasi seperti itu e-commerce yang udah pernah melakukan jual beli lah. Karena kan kita, kita melakukan integrasi itu pasti ya diincar dulu proses transaksi jual beli. Siapa nih? teman-teman yang menggunakan e-commerce sebagai media penjualan Okay, itu nanti bisa kita gunakan, Pak. Saya khawatir, ya. Pak. Cuman oh. uh, di, bukan penjual aktif, Pak. Cuman, jadi, saya itu kan uh, hobi. Maksudnya suka beli buku fisik, ya, Pak. Jadi, kalau uh, beli buku fisik, tuh biasanya ada semacam reminder-nya, Pak, dari istri, Pak. Itu mau ditaruh di mana gitu, buku fisiknya <laughs> mau taruh di mana lagi. Nah, makanya uh, saya buka Tokopedia itu, jadi biasanya, Pak, uh, buku fisik yang saya sudah... Tidak baca itu saya jual seadanya saja, pak. Nanti dari hasilnya bisa untuk beli-beli buku baru gitu, pak. Sambil mengurangi spes, pak. Space di, oh, okay. iya, pak. Ada sih, pak. Cuman memang tidak seaktif aktif, Mas Aryo. Kalau Mas Aryo, tahu saya dari dulu memang ini ya apa tuh pelapa online, pak. Ini Mas Aryo, pak. Oh, nah, itu kalau teman-teman ada pelapa online gitu yang aktif nah kita bisa coba nanti sinkronisasikan ke ERP, nah, jadi kita bakal coba download dulu ERP-nya nanti bakal disinkronkan ke ERP-nya, nah mungkin untuk pertama sih agak-agak rumit ya untuk menghubungkannya. Karena yang pertama itu ERP kita harus nih, IRP yang kita gunakan itu apakah dia menyediakan jasa oh, oh, oh, oh, oh. Itu lho, kan? ke itu Yang Yang Nah, jadi kita harus cari dulu nih ERP yang level itu yang bisa menghubungkan ke e-commerce-nya. Karena kan dari e-commerce, sendiri dia biasanya menggunakan layanan IP2Card, terus ada e-card, dan menggunakan untuk menggunakan integrasi ke aplikasi-aplikasi lain. Ya, Pak Jalan mau tanya, Pak. Tanya. Ya, maksudnya ini dari akun, misalnya, Tokopedia kita gitu ya, Pak, ya? Itu nanti bisa di... Maksudnya bisa di konekkan dengan apa itu suatu aplikasi ARP, seperti itu ya, Pak Azlan? Ya, iya, ah. dia hanya sinkronisasi data sih. Oke, Pak, nah, nanti itu ini, Pak, yang saya mau tanyakan gini, Pak. Ini kan sistemnya poppet ya, Pak? Ya, ini jujur saya baru tahu, Pak, kalau misalnya kita sebagai user, ya, Pak, itu bisa mengkonekkan atau mensinkronkan dengan suatu aplikasi ERP di luar di luar maksudnya ekosistemnya poppet ya pak ya itu memungkinkan tapi ya pak Azlan oh, ya itu mungkin bisa terjadi terus sederhana itu kalau teman-teman bikin mungkin pernah melihat aplikasi contoh ah, kurir lah nah kurir itu kan dia memanggil memakai jasa dari e-commerce Nah, dia bisa akses ke situ? Pasti dia mendapatkan API atau ada layanan yang disediakan oleh si e-commerce. Karena kan e-commerce-e-commerce e yang sekarang ini kan dia pasti menyediakan layanan, layanan seperti itu. Yang pertama dia untuk membutuhkan si perusahaan yang lain. Karena kan aplikasi ERP ini kan cukup familiar digunakan. Nah, setelah so, saya cari browsing di YouTube, itu bisa menggunakan integrasi antara API antara e-commerce dengan ERP, tapi dengan syarat IRP-nya ini ada levelnya gitu. Karena kan ERP seperti saya bilang tadi di awal itu kan untuk levelnya kan banyak jenisnya. Ada yang untuk performance, ada yang untuk pribadi gitu. Nah, yang integrasi ini bisanya itu di level apa? Gitu. Ya, teman -teman. Baik Pak Slam, boleh satu lagi. Uh, tadi kan uh, menurut Pak Aslan itu kan ada semacam level ya untuk sistem ERP itu sendiri. Ya? Iya. Betul. Uh, sistem ERP itu sendiri uh, apakah harus diterapkan secara online sistem atau bagaimana Pak sesuai dengan ini ya levelnya masing-masing ya. Apa harus dengan uh, cukup dengan LAN atau dan lainnya nih untuk yang perusahaan terbatas ya seperti itu Pak nah menurut saya kalau ERP yang macam itu kenal eh, menurut saya yang, yang saya pahami adalah ERP itu sudah sebuah aplikasi atau sistem yang diterapkan untuk manajemen perusahaan Pak ya, untuk memudahkan sebuah informasi yang berintegrasi antara uh, manufaktur, uh, sistem keuangan, terus uh, manajemen pelanggan, dan lain-lain seperti itu Pak. Uh, itu dalam lingkup satu perusahaan bisnis ya Pak. Gitu. Artinya, itu kan harus dijalankan secara online, Mbak. Ya, kalau mau ya, ya. seperti benar. itu. Benar, oh, ya, Nah, untuk di itu sendiri, ya, sebagusnya itu dijalankan secara online. Kenapa? Karena kan, ya, time. Para Karena misalnya, teman-teman telah melakukan integrasi antara e-commerce dengan ERP-nya. Nah, itu diwajibkan online, real time. Kenapa? Karena biar data transaksi yang disalurkan itu berjalan. Dan API yang dihubungkan antara si e-commerce dengan si ERP itu tetap terhubung. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua, ada beberapa modul yang bisa dijalankan tanpa koneksi ke internet. Nah, ada juga yang harus berhubung ke koneksi internet. Nah, ini tergantung lagi ke modul yang teman-teman gunakan di ERP nantinya seperti itu. Nah, tapi yang terhubung ke API lain atau terhubung ke perangkat aplikasi lain, nah itu diwajibkan online karena kan basis kita kan basis real time, gitu teman-teman. Oke, ibarat teman-teman enggak dari pertanyaan masing-masing tadi. Tim Mas Mediko ada yang mau komentar ya? nih? Uh, eh, cukup sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you banyak. Nah, ini sebelumnya Mediko sudah pernah belum menggunakan ERP? Kebetulan saya kan sedang menjalankan usaha ya, kecil-kecilan ya, Pak. Artinya itu ada di divisi keuangan sendiri, divisi penjualan tuh dan ini ya, penjualan dan uh, ini ya, produksi itu kan kadang saya sendiri yang ngatur. Ya, terus ada juga bagian teknik seperti itu. Nah, sementara ini saya masih menjalankan secara manual, Pak. Nah, saya ingin mencoba menerapkan sistem ERP ini secara kecil-kecilan dulu seperti itu pak. Oh, ya mantap, jadi ya, saya, saya belum, sudah ada saya belum jalankan, pak oh, <laughs> nah, ingin menjalankan sistem ERP. jadi saya bisa memantau jalannya ini ya. paling nggak itu jalannya pembukuan, jalannya ini ya penjualan dan lain-lain seperti nah, itu pak laporan laporan keuangan dan lain-lain seperti itu pak terima ya, kasih Pak. Ya. Nah, ini mantap mantap nih jadi kita udah ada ibarat tuh ada contoh yang untuk dimanfaatkan krp nah mungkin kalau untuk praktiknya nantinya mungkin dari kita butuh data nih mas fikko nah mungkin dari mas bisa nggak kasih seperti bayangan seperti tadi nih mas butuh apa butuh apa gitu Nah nanti kita berkali di ERP-nya, jadi ibaratnya itu kita ada contoh ada bahan yang kita dipraktekkan lagi. Bener, <tuh> Mas Jemiko? Kalau kita cari bahan sendiri kan ibaratnya agak rumit ya, tapi kalau yang udah ada contoh atau keadaan real time yang seperti Mas Jemiko alami, nah ini lebih bagus lagi nih untuk implementasinya menggunakan <tuh> ERP. Menurut saya sih lebih ke ini sih Pak ya, lebih condong ke semacam aplikasi toko atau laporan keuangan lebih ke situ sih Pak. Jadi untuk secara ERP yang sesungguhnya itu belum Pak, karena kita ya, masih okay. kecil itu ya. Tahu Pak okay. kok, Karena ERP itu meliputnya bisa yang kecil Pak cukupnya, nggak harus yang besar iya Pak tapi udah ada ada penggunaan apa, -apa lain enggak contoh kayak ecommerce gitu sudah sih Pak kita mulai coba di eh topet ya topet dan buka lapak tapi eh, itu kan sebagai informasi bahwa kita itu ada sebenarnya seperti itu Pak Ya, kita baru mulai, Pak. Itu. Uh, selama ini sih, saya menggunakan iklan bisnis, Pak. Selama ini masih menggunakan iklan bisnis dan berbasis web seperti itu, Pak. Iklan bisnis yang di mana, di media sosial, kah, atau, Pak, uh, di medsos ada, sama di Google ada, Pak. Oke, okay. <tuh> Mati pakai ads ya? Kepingnya seperti itu, Pak. Seperti ini implementasi marketing, implementasi untuk bisnis, episode keempat, fokusnya Mas Eko nih. Ya, kebetulan kita menekuni usaha seperti itu, Pak. Kecil-kecilan ya, karena basic kita memang sudah awalnya tidak sebagai karya kawan, Jadi saya memang me, awalnya sudah mendidik mental saya sendiri, bagaimana saya bisa paling tidak menjadi seperti Mas Haryo ya, usaha sendiri seperti itu, Pak. Membangun usaha sendiri walaupun kecil ya, walaupun di rumah sendiri, Pak. Seperti itu. Nah teman jadi mungkin kalau teman-teman yang mengimplementasikan IRP, itu bisa didownload dulu atau dipelajari dulu di ERP. Nah, di minggu depan itu kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung coba praktekan. Apil materi berjalan. Seperti <tuh> itu, it Mas Emiko. Dan teman-teman lainnya. <tuh> Oke, okay, kita kembali ke materi lagi. Nah, ini jadi di sini saya ketemu paham dengan apa itu database tadi dan sistem ERP sistem yang ada di ERP jadi ERP itu role itu sebagusnya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar tapi tidak untuk kemungkinan untuk digunakan perusahaan-perusahaan kecil karena apa karena seperti saya bilang tadi ERP itu kan ada tingkatan level yang digunakan untuk diakses. nah jadi kita harus pamrih dengan level perusahaan yang kita kelola <tuh> karena kalau kita ngambil nanti di nya itu dengan levelnya government yang terbesar. Nah, itu modulnya bakal banyak di aplikasi ERP-nya. Nah, jadi seperti macam kota tadi yang sudah paham dengan sik atau alur yang ada di suatu usaha yang dijalani, berarti itu bisa diimplementasikan di dengan dengan tingkatan yang di dulu. Nah, nanti di situ bakal ada seperti transaksi, laporan transaksi penjualan pembelian produksi seperti itu. Nah, tapi kalau level di bawah saya belum tahu nih, bisa nggak dia integrasi ke e-commerce gitu. Karena kan biasanya kan dalam dua lingkup yang besar atau menengah itu ada disediain jasa untuk, atau modul yang mengarah ke integrasi ke tempat lain. Nah, tapi nanti saya coba ser dan untuk yang levelnya pemula itu bisa enggak? dia koneksi ke topet atau lain-lain tapi teman-teman kalau mau coba juga nggak apa-apa oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi mengenai materi kita di pertemuan ketiga dan saya nanti saya bakal kasih tugas tugasnya itu ada tiga atau empat soal Upload nanti, mungkin sore. Teman-teman bisa untuk dicek. Nah, tugasnya itu dikumpulkan di paling lambat di pertemuan berdepan. Nah, jadi, ini tugasnya itu untuk men-tracking teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembelajaran sia ini dari pertemuan satu sampai sekarang. Dan tugasnya nanti dikumpulkan ke link yang dilampirkan di soal, seperti biasa. Seperti itu. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi gak nih mengenai materi kita? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan ketiga ini saya akhiri sampai di ini, sampai ketemu di pertemuan keempat, dan jangan lupa untuk tugasnya nanti dicek di LMS. itu Baik nanti dan warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.